Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ngebuburit burit, baraya. Saya hari ini memancing belut. Ya tahu saya juga memancing belut. Ya begitulah. Saya ingin coba dari spot yang kemarin-kemarin. Saya masih penasaran. Di sini masih ada tersembunyi lubang-lubang babonnya. Mudah-mudahan hari ini kita berhasil Oke okay. Ini saya lagi mencoba ada, ada lubang dalam sekali Kelihatan gak? Kelihatan gak? Enggak kan? Yaudah, gak kan udah nggak kelihatan juga apa-apa Penting ada lubang ya Oh Saya lagi coba nih Siapa tahu ada penghuninya Oke okay. Mantap ya. Lihat baraya, uh, uh, uh, saya menemukannya satu lubang di madrasah baik Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. satu kali lagi, Ayo ayo ayo Bismillahirrahmanirrahim ayo sekali lagi bawa ayo ayo ayo ayo Bismillahirrahmanirrahim oh, mantap para woi ya. Aduh, nanya, eh, oh mantap, tah, baraya, <laughs> aduh baraya, kan, tah, ini kan paciwoh, tepugu, tah, aduh, ah, berhasil baraya, meskipun paciwuh, oke, okay, tidak naon lahnya, nu no, penting mah mantap. Halo, Gusti. Gue gak bener ya, <Gelabaraya> iya, Ay, uraknya kemana nih? Aduh, pacu buah tepungnya Urak, oh iya, gendingan uraknya entah, kepanggih. <Gelabaraya> Aduh, kita kasih lagi cacing ya? Oke. Okay.